Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke okay, guys sini ada sebuah requestan Daripada teman-teman sekalian di instagram Yaitu dari FS channel guys Pon pon pon pusing satu kampung Mula-mula dulu tangkap kaki Eh tangkap kaki itu macam mana guys Mungkin jalan kaki ya Pak Cik Bahrain dan di sini lokasinya di Penang ya. Oke, okay, so langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Oke. Okay. Assalamualaikum. semua. Waalaikumsalam so, Hari Ini sebenarnya saya ada dekat Pinang no? Oh, dekat Sungai Udang. Kalau korang tengok dekat sana tu nampak ada sign jalan baru Sungai Bakau. Ah. Oh. Tak ada orang kat sini. Kalau dapat tumpang orang baik ni, cik peniaga eh. Saya try tahan orang. Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Face Bang boleh minta tolong bang? Tolong apa? Ha? Tolong apa? Saya nak pergi sungai Cina'am ni Haa Kita nak cari pilihan gambar nak pergi ni? Saya cari makanan nak Cari makanan bagi? Oh cantik tu bang Jom bang Haa boleh lah Ok Brother ni pun nak cari sarapan pagi Jom kita jalan Kenapa nak bang buat motor? Kenapa bang? Penat eh? Sejuk Sejuk <laughs> Boleh ke ni tunggu? Kalau pagi-pagi betul eh. lah sejuk sangat Oh dia... Oh ok jumpa kejok, kejok. Oh acik kayu basikal macam ni eh Ha macam ni Tak ilap pun kan Orang kata apa nak jogging ni, ni dalam ni itulah, gitu Ui, tu, keren ni ya okey iya keren benar oh okey satu, oh, satu kampung ni penuh oh. pusing satu kampung satu kampung ni saya kecil mak ah, cik jual apa ni banyak kuih koi dengan nasi lemak masyaallah banyak ni banyak sangat oh. oh ni apa ni dalam ni dalam ni nasi lemak nasi semua Nasi cili oh, merah ni nasi semua ni okey 1.5 harga RM1 oh murah banget ya guys satu bungkus gitu istilahnya pakai basikal loh ya istilahnya Ya Ngelihat sendiri perjuangan mereka gitu kan Tapi jualnya juga murah gitu Murah ya ini. Allah I, Ini kue semua lima puluh sen Kuih semua lima puluh oh, oh, sen Oh ini apa sen pisang pisang Ini Oh ini sedap so nih kue satu sih kacang Kuih kacang, kacang. kacang. Sebenarnya saya Nak beli semua boleh? Haa, boleh? Kita nak beli semua ni. Tapi, ya. acik kira siap-siap boleh? Kat sini kira. Nak kira kat siap. Haa, nanti kita dah kira okay. total semua. Tinggal bagi orang senang nak kira. Okay. okay. Haa. Masya Allah. Tiga, tiga, tambah dua, empat, tambah sepuluh. Tambah sepuluh, tambah lima. Tujuh puluh dua ringgit. Uh. Allahu akbar guys dari semua itu yang sebanyak itu hanya 72 ringgit gitu Allah perjuangan-perjuangan seorang ayah ya Allahu akbar ya Allah ya, ya. oke okay. okay. Masya Allah Belum tentu orang istilahnya mau beli juga guys Tapi biasanya mesti ada orang Kalau kayak saya mesti ya beli ya yeah. kan Suka jajan Dulu oh. mampu oh. Oh. Ha. Oh. Okey. <tuh> okay. Abang ni mesti customer tetap ni. Bagus juga abang ni. mak saya aja. Oh, yalah. Yeah. Okay. Yeah. Ya, ya. Dah usgah. Dorong belanja hang dekat tadi. Okey. Masya-Allah. Nak kuih bang? <tuh> eh, tak payah belanja ya. Nak kuih apa dik? Yeah. Yeah. Yeah. Okay, yeah. Yeah. Kuih, salah, salah. Nak kui apa sini? Nak kui apa hebat? Pilih boleh. Buang Nak pang kue. Ha, lah. Saya pun bila. nak sedak-sedak sedak, sedak saya beli. tengok. Allahu nah. akbar. <laughs> Macam rasa dia? Okey. Perjuangan ya guys. Ya Allah. Oi, oh, ni jatuh. Oh. Oh, kita belanja ya belanja Allah. Kita kena belanjop. Ya Allah, perlahan-perlahanlah adik. Oh, pernah beli kat sini? Haa uh, Pernah beli? Bersi. Macam mana rasa, okey? Okey Okey uh, Okey Lepas tu uh, tutan Lepas tutan Ya yeah. uh, Kuih bang, kuih? Abang oh, nak kuih apa? Mari kuih apa, buat ialah Kuih, okay. ambil Allah Ambil lah macam mana beli Tak boleh dah, ambil nah, Ambil, ambil, ambil Okey, masak? Ya Okey Masya Allah Allah, emang sehat lah guys, uh, mengayuh sepeda, macam nih basikal, sepeda ontel kalau di Indonesia guys. Hmm. Oke, okay. ya kalau kita lihat guys, suasana kampungnya di sini bersih banget ya. Allah, ini Penang loh iya guys jadi luas halamannya dan bersih guys coba kita lihat nih sebelah kanan dan kirinya nih yang di sini guys ya Allah nih depan rumahnya coba yes, senang hmm. Allah dah makcik-makcik ha? tu. Yang ni ada ni untuk matam ni lah. Ya. Okey. Macam tu lah? Ya? Dah, saya bersekah matam. maktam. Untuk maktam tak bagi duit. Ni semua dah oh. bagi kat Ambil. Rezeki hari ni. Hmm. Haa? MashaAllah. Masya ha. MasyaAllah. Hmm. Ha, dah semua ni. Haa habislah. Habislah dah. Bungkus dah. <laughs> Dulu masa nak tolak ni memang lah. Tangkap kaki pun semua. Dukut lepas semua. Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa Memang lah ke, kaki semua. Dia lenguhlah kan. Heeh. Uh. Biarlah lama-lama jadi besarlah. Okeylah Akci, Akci tangkap. tangkap kaki macam mana guys? So, eh tak pohon juga bukan jalan ringgit kaki ternyata. Yeah. RM72. Dah bagi RM72 sudahlah. Tak bagi fresh segar ah. Allah. Akci. RM72. Saya ganda ke ada 700. Allahu akbar. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. <laughs> Ini daripada Bagaimana? saya punya tim yeah. Saya punya tim uh, Yes dan Mak Fira Dengan orang yang selalu tengok oh video ya, kami Terima ya. kasihlah, hmm. kerana Alhamdulillah Terima kasih kerana yeah. ya, Ok, Acik kuat Ini ikhlas mana sekau Ikhlas, Acik Ikhlas lah Ancik Bahrain, di luar sini beri kesihatan yang baik. Okay. Amin Aamiin. saya okay, terima si, kasih si, yeah. banyak. Yeah. Minta maaf di, daripada awal sampai akhir ni. Okay. <laughs> Alhamdulillah hari ni. Alhamdulillah. Okay yeah. <laughs> Semoga terus sihat, ya, Ancik. Eh. Okay. Okay, Ancik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, sama. Allah. Okay, bang. Nah, bang. Terima kasih, bang, banyak, Tolong okay. saya. Sama. Peluk sikit, bang. Untuk okay. sikit. Masya <tuk> Allah. Ya. Terima yeah. okay. kasih, bang. Terima kasih, okay. bang. Terima kasih, okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. So, siapa yang tengok video ni, korang jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Yang berdekatan Maksud. dengan Sungai Cana'am. Okay. Itu okay. saja, saya nak bagitahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guys, dah selesai videonya soalnya tadi, guys. Ya, Ace ataupun Pak C Bahran tu tadi memang dari dulu-dulu dia dah jualan daripada mak tua dia kalau tak atas sila macam tu, guys. Dan dia lanjutkan macam tu. Dan alhamdulillah mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu Wataala dan semoga dapat Membantulah macam tu. Dan buat kawan-kawan semua yang pergi ke Penang, ya kan? Penang, ya kan? Dan di sana ke tempat yang istilahnya Pak Ceh Baharin ini bolehlah istilahnya boronglah kan pergi kat sana macam tu kalau Memang istilahnya kawan-kawan itu ada apa nama tuh niatan untuk uh, ke sana ataupun tak pergi ke sana. Jadi kawan-kawan boleh juga share video daripada FS channel ini agar supaya membantu ya, membantu Pak C Bahrain ini supaya lebih laris daripada dagangannya itu sendiri. So apa-apapun jangan lupa kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Semua yang Allah berikan itu yang kita perlukan, ya. Jadi jangan istilahnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita berdoa, lepas itu ya Allah, kenapa engkau tak kabulkan doa saya padahal saya minta Mini Cooper, minta Ferrari, minta ini. Ah, itu mungkin sekarang ini kita tak perlukan. Yang kita perlukan adalah badan yang sehat, Ya kan. Ah, lepas itu makan makanan yang sedap macam tu, mungkin tak semua oranglah Allah Subhanahu Wa Taala izinkan, hanya orang-orang tertentu saja. Akan tetapi jangan pernah juga berhenti berdoa kepada Allah atas kebaikan-kebaikan ataupun meminta kepada Allah dengan banyak-banyak kebaikan agar supaya apa? Doa itu disimpan. Ketika doa itu disimpan maka pasti suatu saat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak pun di dunia Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan di akhirat ya, jangan istilahnya lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mempunyai tabungan-tabungan doa terima kasih sudah tengok video ini guys jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe channel saya dan juga FS channel jangan lupa untuk share share share kebaikan agar supaya kita ya mendapatkan pahala daripada kebaikan itu sendiri terima kasih saya Pepen Ududri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum.